apa siapa? Kalang papa papa Bung, gila! Cini, deh Bapak, papa ya <ini> Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Ini Apa? Apa? Kalau jadi Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? bunyinya mana cilo? pak. pak. terlihat kamera. dadah kamera. halo. kita lagi di dimana yumna? Di taman bermain. taman bermain di mana? Di taman aljihad. iya taman aljihad taman kamboja. Di hutan kota Kepala. Atar Hai. Hai. Kita lagi di mana, Tar? bermain. taman, taman, taman ya. Taman Aljihad Iya, taman kamboja. Ya, eh, di taman. Nah, kita. Di nah, ya. mau kemana? Di mana? cengeng kamera situ. Ya, kita lihat handphone di situ. Kamera di situ. Halo. Itu ada headphone satu lagi. Itu ada kamera. Ada kamera di situ tuh. Di ini. Itu tripod baba. Tripod baba di situ. Tuh, lihat ya, ada tripod satu. Lihat. Bukan yang ini, bukan, yang Itu. itu. Iya. Senang <tuk tangan> banget <tuk> dia Senang dari apa nih Dari